Episode 1 menayangkan seorang pria yang berpakaian serba hitam yang menyaksikan sebuah gedung roboh. Scene selanjutnya menampilkan latar waktu 72 jam sebelumnya. Terlihat pria tadi yang terbangun dari ditidurnya di Roma Dia membuka jendela dan menatap keluar Selanjutnya pria tersebut tampak tengah bersiap-siap Pria tersebut bernama Vincenzo Casano, seorang pengacara dari bos mafia di Italia Pria tersebut keluar dari sebuah gedung dan menuju suatu tempat Di luar gedung terlihat para pengawal sedang menunggunya Dia langsung masuk mobil dan memerintahkan menuju rumah Emilio Mobil pun segera menuju ke rumah Emilio di tengah perjalanan terlihat sebuah pesawat kecil mengikuti mobil Vincenzo Vincenzo mengetahui hal tersebut namun tak menghiraukannya dan kembali fokus ke ipatnya Tak selang berapa lama, dia pun sampai di tempat tujuannya Terlihat seorang penjaga bersenjata mendekati mobil Vincenzo Namun setelah melihat Vincenzo akhirnya membuka gerbang dan membiarkannya masuk Di gerbang tempat tersebut bertuliskan kebun anggur Greco Vincenzo kemudian berjalan menaiki tangga dan menemui seseorang yang sedang menikmati makanannya. Pria tersebut nampaknya kaget melihat Vincenzo datang. Tanpa menjawab dia pun langsung duduk di depan pria tersebut. Dengan santai, dia mengeluarkan sebuah surat dan mengatakan bahwa ini adalah tawaran terakhir dari bos Fabio. Pria tersebut kemudian mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan tawaran orang mati. Dan menyuruh Vincenzo segera pergi. Namun Vincenzo bukannya pergi malah mengatakan bahwa pria tersebut membunuh ketua serikat Carlo untuk menguasai kebun dan sekitarnya. Dia melanjutkan bahwa pria itu melakukan sebuah kesalahan karena Carlo sudah dianggap suadara kandung oleh Fabio. Dengan nada sedikit kesal pria tersebut tetap menolak tawaran Vincenzo. Dengan santai Vincenzo mengatakan bahwa itu bukanlah tawaran melainkan sebuah pengampunan terakhir dari bosnya. Pria tersebut kemudian mengelap mulutnya dan mengatakan, apa sebenarnya tujuan Vincenzo datang? Vincenzo menjawab dengan santai dan menyuruh pria tersebut untuk tanda tangan. Tapi pria tersebut kesal dan memukul meja. Pria tersebut kemudian menyuruh Vincenzo kembali ke Asia dan dia mengatakan, kalau apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Casano. Pria tersebut mengusir Vincenzo lagi. Secara tiba-tiba pesawat tadi terlihat melintas di atas rumah pria itu. Pesawat tersebut... Terlihat menyemprotkan sebuah cairan ke kebun anggur Sin berpindah lagi ketika Vincenzo bertanya Apakah pria tersebut tidak akan menyesal Dengan santainya, pria tersebut menjawab tidak Karena ada keluarga Lusino yang melindunginya dan tidak takut untuk berperang Vincenzo kemudian berkata Penyesalan adalah neraka terjahanam saat hidup Namun Emilio tidak menghiraukannya Malah balik menghina Vincenzo Vincenzo hanya tersenyum sinis dan berdiri kemudian mengutuk Emilio dengan bahasa Korea ia lalu tersenyum sinis dan pergi begitu saja melihat hal tersebut Emilio mulai ketakutan dan bertanya apa yang Vincenzo katakan Sin berpindah pada pesawat itu lagi yang masih menyiramkan cairan putih di atas kebun anggur Emilio yang melihat hal itu mengira kalau mereka sedang menyiram pestisida. dia nampak kebingungan dengan hal itu sampai akhirnya pesawat itu lewat dan menyiramnya juga Emilio mencium bau cairan itu dan menyadari bahwa itu bukan pestisida melainkan bensin. Sementara itu terlihat Vincenzo yang berjalan dengan santai sambil melemparkan korek api yang menyala. Api pun menyebar dengan cepat dan melahap seluruh kebun anggur. Emilio nampak kepanikan melihat hal tersebut dan menyuruh pengawalnya melakukan sesuatu. Emilio terlihat sangat kesal dan marah sambil berkata akan membalas dendam kepada Vincenzo dan keluarga Casano. Scene selanjutnya ketika Vincenzo menaiki mobil dan pergi diikuti oleh kobaran api yang terus menghabiskan kebun anggur tersebut Beberapa saat kemudian Vincenzo sampai di suatu tempat Dia berjalan masuk dan ternyata di sana telah ada ayahnya yang meninggal dan akan segera dikubur Setelah itu nampak terlihat Vincenzo bersama dengan seorang pria membicarakan sesuatu Pria tersebut mengatakan bahwa Vincenzo bisa menyelesaikan permasalahan sebelumnya usai pemakaman namun Vincenzo mengatakan bahwa dia ingin mempercepatnya, karena itu perintah terakhir ayahnya. Pria tersebut sepertinya sedikit tersinggung dengan ucapan Vincenzo, dan mengatakan bahwa sekarang dialah bos mereka, jadi Vincenzo harus menghormatinya. Vincenzo kemudian mengatakan kepada Paolo bahwa dia siap menghormatinya kapan saja, asal Paolo sudah pantas, dan pergi begitu saja meninggalkan Paolo. Vincenzo sampai di suatu ruangan dan kemudian mengambil rokok dan berniat menyalakannya namun tidak jadi. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Sin kemudian berubah menampilkan suatu kelompok yang sedang membawa senjata api. Mereka terlihat sedang bersiap untuk menyergap seseorang. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan dan langsung menembaki seseorang di atas kasur. Namun setelah dibuka ternyata yang mereka tembak adalah bantal. Kemudian Vincenzo muncul dan segera menembak ketiga orang itu. Ternyata orang tersebut berniat untuk membunuh Vincenzo, namun gagal karena kecerdasan Vincenzo. Vincenzo terlihat mendekati seorang yang masih hidup dan menodongkan pistolnya di kepala orang tersebut lalu segera menembaknya. Selanjutnya sin memperlihatkan sebuah mobil yang dikendarai Paolo datang. Paolo melempar kunci mobilnya dan masuk ke dalam sebuah gedung. Namun sebelum sampai Paolo mendapat telepon dari Vincenzo. Paolo nampak terkejut mendapat telepon dari Vincenzo. Kemudian Vincenzo meminta maaf untuk mobil kesayangan Paolo. Mobil tersebut tiba-tiba langsung meledak begitu saja. Vincenzo kemudian mengatakan bahwa dia tidak membunuh Paolo karena rasa hormatnya kepada Fabio. Sin tiba-tiba berganti dan memperlihatkan kalau ternyata Vincenzo menelepon dari dalam pesawat yang akan menuju ke suatu negara. Dia mengatakan akan meninggalkan Italia dan jangan pernah mencarinya. Jika Paolo mencarinya maka Paolo akan meledak di dalam mobilnya. Dia kemudian mengakhiri telponnya dengan mengatakan bahwa Paolo tidak pantas jadi bos. Kemudian setelahnya terlihat Vincenzo melepas sim card telponnya dan merusaknya. Setelahnya terlihat Vincenzo memegang sebuah kertas yang berisi daftar bisnis di Plaza Gunga. Tidak hanya itu dia juga melihat foto sebuah bangunan. Pesawat pun lepas landas dan meninggalkan Italia. Selanjutnya, sin berganti dengan seorang perempuan yang membawa kue untuk seorang pria. Tapi pria itu malah menyuruh perempuan itu pergi. Namun perempuan tersebut tidak mau pergi. Perempuan itu lalu mengatakan bahwa Farmasi Babel sedang murka dan akan menghancurkan hidup San Ho pria itu. Perempuan itu lalu menyuruh San Ho untuk mencabut hiasan kuenya. Terlihat San Ho nampak ragu-ragu, dan akhirnya tangannya dipegang oleh Hong cha dan ketika ditarik nampak terlihat banyak cek yang keluar. Sin selanjutnya berganti dengan seorang perempuan yang sedang menunggu sesuatu. Tak berselang lama terlihat seorang pria yang menaiki seku terdatang. Perempuan tersebut terlihat kesal dan segera pergi. Pria itu menyusulnya dan meminta maaf. Selanjutnya Cayang bertanya kenapa dia terlambat. Yang Junwu menjawab kalau pengacara Yun Inso menyuruhnya mengopi 1.200 lembar kertas. Cayang kemudian mengatakan bahwa dia membenci orang yang bekerja seperti robot, namun dengan hasil tidak sempurna. Kemudian mereka masuk ke sebuah gedung dengan tergesa-gesa. Sim selanjutnya memperlihatkan orang-orang yang sedang memasuki ruang sidang. Di dalam terlihat persidangan telah dimulai di sebuah layar nampak seorang saksi yang berbicara menggunakan bahasa Inggris. Cayang kemudian berdiri dan mengatakan bahwa bukti yang disampaikan tersebut tidak benar. Nampak seorang pria lainnya mengatakan bahwa semua korban meninggal karena serangan jantung. Setelahnya, Cayang dan pria tersebut saling sangga satu sama lain. Pria tersebut hendak memberikan sebuah bukti rekaman, namun Cayang dengan sigap mengatakan bahwa orang dalam rekaman tersebut telah menyerahkan diri dan mengaku membuat laporan palsu. Sidang pun diakhiri setelahnya dan akan dilanjutkan seminggu kemudian. Selanjutnya Sin memperlihatkan pria tadi duduk frustasi, lalu Cayang datang mendekatinya dan berkata, seharusnya Sidang bisa diakhiri dengan damai. Kemudian pria tersebut mengatakan, Begitu caramu memperlakukan ayah, ternyata lawan Cayang di persidangan adalah ayahnya sendiri. Cayang dan ayahnya nampak berbeda pendapat satu sama lain. Kemudian, Cayang menangis dan meminta ayahnya berdamai saja. Dia mengeluarkan segala macam rayuan anak kepada orang tua. Ayahnya terlihat hampir menerima, namun akhirnya menyuruh Cayang berhenti jadi pengacara dan menjadi artis saja karena aktingnya itu. Ayahnya kemudian pergi, dan Cayang mengatakan bahwa dia akan menang. Ayahnya berbalik dan mengatakan lihat saja sampai akhir Scene selanjutnya memperlihatkan Vincenzo yang telah tiba di Korea Namun tiba-tiba di oleh petugas yang sedang mencari buronan Petugas tersebut lalu meminta kartu identitas Vincenzo Dengan menghela nafas Vincenzo memberikan pasportnya Petugas langsung terkejut setelah mengetahui bahwa Vincenzo orang Itali Korea Dan meminta maaf kepadanya Sebelum pasportnya dikembalikan, petugas itu tertawa melihat nama Vincenzo Vincenzo kemudian pergi. Dalam perjalannya Vincenzo terdengar menelepon seseorang. Tak lama setelahnya ada seorang supir taksi yang menghampirinya dan menawarkan untuk menggunakan jasanya saja. Vincenzo kemudian setuju dan pergi ke Gadong. Di tengah perjalanan Vincenzo meminum air yang disediakan di dalam taksi. Supir taksi menyetel musik di dalam taksi, namun Vincenzo memilih saluran berita. Dalam saluran berita tersebut terdengar ada penipuan berkedok sopir taksi palsu Tak berselang lama, Vincenzo pun tak sadarkan diri Setelah mengetahui hal tersebut, sopir taksi tertawa kencang Scene selanjutnya memperlihatkan kehebohan yang terjadi di Badan Intelijen Keamanan Internasional Banyak kasus yang terjadi pada saat itu Selanjutnya terlihat sebuah ruangan tim penanggulangan kejahatan Italia Seseorang terlihat di sana dan mendapatkan pemberitahuan tentang mafia yang datang ke Korea Kemudian dia melaporkan kepada atasannya, namun tidak mendapatkan jawaban yang serius tentang ini. Atasannya malah bersikap santai dan mengatakan bahwa Vincenzo mungkin hanya berlibur. Scene selanjutnya kembali memperlihatkan Hong Caiyang yang terlihat bersemangat. Banyak yang memberinya selamat. Lalu dia menuju ruangannya dan lanjut berjoget konyol karena dia berhasil. Ketika dia sedang menikmati tariannya, tiba-tiba ada seorang pria yang datang dan langsung berjoget seperti Hong Caiyang. Hong Cha Yang terlihat kaget. Pria tersebut mengatakan bahwa dia harusnya bersikap lebih baik kepada ayahnya. Namun Cha Yang membalas, kalau dia bukan ayahnya melainkan seorang jaksa penuntut. Cha yang bahkan mengatakan kalau dia akan mengakhiri pada sidang berikutnya. Pria tersebut kemudian setuju. Pria tersebut kemudian mengatakan kalau Cha yang boleh pulang lebih cepat dan mengatakan kalau ada bonus yang masuk dalam rekeningnya. Dengan sigap Hong Cha Yang mengeluarkan keahliannya menangis terharu. Sehingga membuat pria tersebut tersentuh. Pria tersebut kemudian mengatakan kepada Cayang untuk memakai uang tersebut untuk bersenang-senang. Kemudian, Cayang langsung mengecek rekeningnya. Sin selanjutnya kembali kepada Vincenzo yang terlihat sudah duduk di bawah samping pintu belakang mobil. Selanjutnya, dua orang perampok terlihat membongkar barang Vincenzo dan mengambil uang dan arlojinya. Tak lama, Vincenzo kemudian terbangun dan bertanya, "Siapa orang-orang itu?" Orang tersebut kemudian bangun dan tertawa lalu menyerang Vincenzo. Setelahnya Vincenzo terlihat terbaring di atas tanah dengan tak berdaya. Dia terbangun di tanah lapang dan menyadari kalau dia telah dirampok secara keji. Vincenzo terlihat sangat kesal dan bersumpah akan membunuh para perampok itu. Di tengah ocehannya itu ada seekor anjing yang menggonggongnya. Dia kemudian mengambil uang sisa perampok dan pergi dengan kesalnya. Sin kemudian berlanjut dengan Vincenzo yang terlihat meratapi nasibnya dengan uang 50 ribu won di stasiun bis. Dia lalu berdiri dan bersumpah serapah lagi sehingga membuat semua orang di sekitarnya kaget dan pergi. Setelahnya terlihat Vincenzo di dalam bis, namun orang-orang masih terlihat takut dengannya. Kemudian ada seorang ibu-ibu yang memberinya tisu basah dan menyuruhnya mengelap pipinya yang kotor. Tak lama setelah itu akhirnya dia sampai di Plaza Gungadong. Setelah itu terlihat sin berubah menjadi waktu 5 tahun yang lalu. Vincenzo terlihat berbicara dengan seseorang. Pria tersebut terlihat orang dari Tiongkok yang ingin menyembunyikan emasnya. Orang tersebut meminta saran dari Vincenzo untuk menyembunyikan emas di Korea. Vincenzo kemudian menyarankan untuk membeli sebuah gedung usang di Korea, dan kemudian membuat sebuah perusahaan palsu lalu membuat sebuah ruangan di basement. Lalu pindahkan emas sedikit demi sedikit dan kunci dengan sistem biometrik yang hanya pria tersebut yang bisa membukanya. Dan lanjut mengatakan bahwa ruangan itu memiliki hal istimewa. Sin pun kembali berganti dengan Vincenzo yang dikagetkan oleh seseorang di tengah lamunannya. Orang tersebut ternyata Paco orang yang dia kenal. Lalu terlihat seorang pria berbaju merah yang kemudian sembunyi ketika melihat Vincenzo dan Paco. Paco mengatakan bahwa ruangan untuk Vincenzo sudah siap dan kemudian berjalan masuk. Pria berbaju merah itu terlihat masih memperhatikan Vincenzo. Dalam perjalanan Paco menjelaskan kepada Vincenzo tentang apa yang terjadi di gedung itu dan mengatakan kalau toko di gedung itu sudah dibeli oleh konstruksi Babel. Pria baju merah itu terlihat mengikuti Vincenzo dan Paco. Ketika berjalan di dalam gedung Vincenzo mendengar suara tangisan bayi. Kemudian tak sengaja Vincenzo memegang sesuatu yang lengket dan mengernyitkan dahi. Lalu dia masuk ke ruangannya. Vincenzo terlihat mengamati ruangannya, Pak Chow kemudian bertanya apakah Vincenzo ada niat buat menetap di Korea. Kemudian Vincenzo mengatakan tidak, Pak Chow melanjutkan dengan mengatakan bahwa semua keperluan yang diminta Vincenzo sudah ia siapkan. Sin kemudian berganti dan memperlihatkan firma hukum Cipuragi. Di dalam terlihat pria berbaju merah tadi, ayah Hong Cha dan satu pria lagi sedang membicarakan Vincenzo. Sepertinya mereka penasaran dengan apa tujuan dari Vincenzo untuk datang. Mereka kemudian merencanakan sesuatu dan Ayah Hong Cha Yang menyuruh memberitahu semua penghuni gedung. Scene selanjutnya memperlihatkan Paco dan Vincenzo keluar dari lift. Paco kembali menerangkan bahwa ketua komite penentang ada di lantai tiga. Paco dan Vincenzo kemudian berkeliling lagi. Namun kembali dikagetkan dengan seorang perempuan aneh yang bermain piano. Mereka melanjutkan dan melihat laundry dan restoran Italia. Sepertinya semua penghuni di lantai tiga itu menjadi aneh, sehingga membuat Vincenzo merasa kesal dan sampai ke kantor Jipaguri. Vincenzo kemudian mengajak Paco untuk ke basement, namun Paco mengatakan kalau perusahaan yang ada di sana sudah bangkrut dan pergi. Dan diganti dengan penghuni lain. Ketika sampai di basement, Vincenzo menemukan bahwa yang menyewa adalah kuil nanya. Di dalam kuil terlihat seorang biksu yang sedang berdoa. Vincenzo terlihat membayangkan emas yang ada di bawah biksu tersebut dan dikagetkan oleh biksu lainnya yang muncul tiba-tiba. Biksu itu kemudian mengatakan bahwa mereka juga akan ikut komite penentang gedung dan melindungi kuil mereka. Biksu itu kemudian masuk. Vincenzo dan Pajo kemudian pergi. Setelahnya Sin memperlihatkan Vincenzo yang masuk ke ruang laundry dan meminta cuci kering. Vincenzo mengatakan setelan jas tersebut sangat langka. Dan petugas laundry mengatakan mereknya sangat antik. Vincenzo mengatakan bahwa setelan tersebut sangat mahal namun petugas laundry tidak menghiraukannya dan malah menertawakan merek jasnya. Ketika menatap ke jendela luar Vincenzo kaget setelah melihat penghuni gedung lainnya sedang memperhatikannya. Vincenzo kemudian keluar dengan perasaan kaku. Tak lama ayah Hong Cha Yang menyetopnya dan memperkenalkan dirinya dengan nama Hong Yu Chan. Dia kemudian memperkenalkan dirinya juga dan mengatakan bahwa dia seorang pengacara juga. Penghuni gedung lain terdengar bisik-bisik setelah Vincenzo menyebut namanya. Vincenzo kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia seorang pengacara dari Italia. Salah satu penghuni wanita mengatakan kalau Pabek juga pernah tinggal di Italia. Vincenzo kemudian berbicara dengan Pabek dalam bahasa Italia. Tapi Pabek terlihat menjawab dengan ragu-ragu. Setelah itu Hong Yu Chan bertanya, jika Vincenzo seorang pengacara Italia seharusnya dia tidak bisa melakukan aktivitas hukum di Korea Vincenzo menjawab iya dan mengatakan kalau dia hanya datang untuk berkunjung dan memberi nasihat hukum Kemudian Vincenzo mengatakan kalau dia berbeda dengan Pak Choi yang ingin menjual gedung Dan akan menjelaskan secara detail di rapat besok hari Kemudian Vincenzo pergi Selanjutnya memperlihatkan ketika Vincenzo mandi namun tiba-tiba airnya mati kemudian hidup dan mati lagi kemudian jadi panas seolah-olah mempermainkannya. Kemudian dia mandi dengan menggunakan air panas karena putus asa. Di saat akan tidur, seekor burung mampir ke jendelanya dan mengganggunya. Vincenzo mengusir burung itu dan kembali masuk. Selanjutnya terlihat Vincenzo membuka sebuah amplop yang berisi tulisan toko baju Verita. Setelah dibuka ada sebuah kertas yang berisi tulisan Kementerian Hukum Penjara Wanita Chongju. Scene selanjutnya menampilkan persidangan seorang wanita yang menjadi terdakwa. Wanita tersebut bernama Oh Gyeongja yang dituduh membunuh korbannya dan tak berkelakuan baik saat jadi asisten rumah tangga. Dan sering dimarahi oleh Hwan Dokbi majikannya. Nampak Vincenzo melihat sidang tersebut dari kursi belakang. Oh Gyeongja kemudian angkat bicara dan mengatakan kalau pengacaranya harusnya membela dia. Dan lanjut mengatakan, kalau semua keluarga korban berbohong dan dia juga korban pelecehan seksual, dia kemudian berdiri dan berbicara lagi. Namun, hakim berkata bahwa dia tidak diizinkan berbicara sembarangan di persidangan. Ternyata, scene tersebut adalah bayangan dari Vincenzo. Setelah dia melihat halaman berikutnya dari kertas tersebut, dia melihat tulisan "Jika Home You Can" dari firma hukum Cipuragi yang ditunjuk sebagai pengacara baru kasus itu dan sidang ulang ditolak oleh pengadilan. Vincenzo kemudian membuka dompetnya dan mengambil kartu nama pengacara Hong Yu Chan. Scene selanjutnya memperlihatkan seorang wanita yang sedang berjoget di ruang cuci. Dan terdengar berita di TV menampilkan sidang kasus yang ditangani Hong Cha Yang terkait farmasi Babel. Di belakangnya terlihat dua orang pria yang berbicara sinis kepadanya. Lalu wanita itu menjawab kedua pria tersebut dan mengatakan kalau dia mendengar semuanya lalu mengancam pria tersebut. Wanita itu lalu meminta ponsel pria tersebut dan menghapus gambar dirinya. Tak lama terdengar suara mesin cuci dan wanita itu pergi namun menyuruh para pria itu menunggu. Selanjutnya sin memperlihatkan restoran Italia bernama Tidiamoil. Il. Terlihat Pabek pemilik restoran sedang bersih-bersih sambil bernyanyi lagi Italia. Ketika Pabek berbalik dia terkaget melihat Vincenzo duduk di meja restorannya. Pabek kemudian menaruh sapunya dan memberikan air kepada Vincenzo. Vincenzo melihat menu dan memesan masakan paling enak di restoran itu. Tak lama Sin menampilkan Pabi menyajikan makanan di meja Vincenzo. Vincenzo nampak sumringah melihat makanannya. Dia mencicipi makanannya dan memuntahkannya lagi. Lalu mengatakan kalau makanan itu terasa seperti makanan sisa dari tempat sampah. Kemudian Vincenzo mengeluarkan uang dari dompetnya dan mengatakan kalau Pabek adalah seorang penipu karena mengaku belajar masak di Italia. Kemudian dia pergi dan pabek terlihat sangat gelisah dan malu Selanjutnya Vincenzo terlihat sedang mengunjungi penjara wanita Chongju Terlihat seorang wanita keluar dari penjara tersebut Lalu Vincenzo pergi berbalik berjalan kaki Di saat yang sama ternyata pengacara Hong Yu Chan datang dengan taksi ke penjara itu juga Scene selanjutnya menampilkan pengacara Hong Yu Chan yang mengunjungi Gyeongja Gyeongja mengatakan dilihat dari ekspresinya sepertinya pengacara Hong kalah lagi Gyeong lalu mengatakan kalau pengacara Hong tidak perlu mengunjunginya setiap bulan karena orang mungkin berpikir dia suaminya. Hong Yu Chan berkata bilang saja begitu agar Hong Cha Yang punya ibu baru. Kemudian mereka berdua tertawa bersama. Gyeong Ja kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin sidang ulang lagi, karena dia sudah nyaman hidup seperti itu. Selanjutnya Sin menampilkan Vincenzo yang keluar dari gedung dan telah ditunggu oleh Pak Cho. Paco mengatakan tim investigasi Babel akan segera tiba, Vincenzo mengatakan kalau dia yang akan menemuinya langsung. Tiba-tiba Pak Hong datang dan menyuruh untuk berbicara di kantornya saja karena ini masalah plaza. Vincenzo dan Paco terlihat setuju. Selanjutnya terlihat Vincenzo sedang mengobrol dengan seorang pria perwakilan konstruksi Babel dan di sebelahnya ada Paco. Vincenzo mengatakan bahwa kliennya ingin merobohkan gedung dan membangun gedung baru dengan mempertahankan para penghuni yang ada. Namun pria tersebut tetap tidak mau dan menawarkan harga yang lebih tinggi. Vincenzo terlihat tenang dan tidak merespon. Kemudian pria tersebut memukul meja dan mengatakan kalau Vincenzo akan menyesal jika terus menolak. Vincenzo mengatakan jika jangan pernah mengancamnya dan itu peringatan pertama dan terakhirnya. Selanjutnya Skene memperlihatkan seluruh penghuni apartemen memasuki sebuah ruangan. Tak berselang lama nampak Hong Yu-chan, Vincenzo dan Paco memasuki ruangan yang sama. Selanjutnya Vincenzo akan melakukan perjanjian besok dan meminta seluruh penghuni gedung untuk tanda tangan. Namun para penghuni apartemen nampak masih ragu-ragu dan memberikan beberapa pertanyaan untuk Vincenzo. Setelah melalui pembicaraan yang sedikit aneh, mereka akhirnya menyetujui dan mau tanda tangan. Dengan perjanjian mereka semua akan mendapat tempat tinggal kembali setelah gedung dibangun kembali. Setelah itu Vincenzo berbicara berdua dengan Yun Chan. Yun Chan berkata bahwa dia tidak bisa mempercayai Vincenzo 100% karena dia merasa seperti sedang dipermainkan Selanjutnya Vincenzo berkata bukankah pekerjaannya dan Yun Chan sama Namun Yun Chan berkata bahwa berbeda, Yun Chan melindungi orang, namun Vincenzo melindungi uang Hong Yun Chan kemudian berkata lakukan saja apa yang Vincenzo inginkan tidak usah berpura-pura di depannya Selanjutnya Sin berganti dengan Pak Choi yang memasuki sebuah ruangan Terlihat dia sedang mencari istri dan anaknya, namun tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang. Paco kemudian terjatuh dan ternyata anak dan istrinya sudah diikat dan disekap. Ternyata orang-orang tersebut berasal dari konstruksi babel, orang tersebut memaksa Paco untuk menandatangani surat penjualan Plaza Gunga. Sin kemudian berganti dengan pengacara Hong Cha Yang sedang menerima surat dari kantor hukum ayahnya. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah surat pemutusan hubungan keluarga. Hong Ka yang nampak kesal dan menelpon ayahnya, namun ayahnya mematikan teleponnya. Hong ca yang terlihat amat kesal dan segera pergi. Sin berganti lagi dengan Paco yang memegang surat penjualan Plaza Gunga yang telah ditandatangani. Kemudian, orang-orang tersebut pergi dengan mengatakan kalau pembayaran sudah masuk ke rekening Paco. Kemudian Sin memperlihatkan Hong Caiyang Yang mengunjungi kantor ayahnya dan bertanya apa maksud dari surat itu. Ayahnya menjawab dengan santai dan mengatakan untuk mengeluarkan Hong Caiyang dari keluarga secara hukum. Namun dengan kesal Hong Cha Yang mengatakan bahwa itu tidak masuk akal mengatakan bahwa sistem tersebut sudah dihapus dan tertawa membaca isi surat tersebut. Selanjutnya Sin memperlihatkan Vincenzo yang marah-marah karena setelan jasnya rusak. Setelan jas Vincenzo menjadi kecil namun petugas laundry tidak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan dan mengatakan kalau bahan jas itu sangat murahan Vincenzo kemudian mengatakan kalau dia harus membayar jasnya suatu hari nanti dan pergi begitu saja tiba-tiba ada sebuah suara yang memerintahkan seluruh penghuni Plaza Gunga untuk keluar setelahnya Vincenzo mendapat telepon dari Paco dan mengatakan kalau Paco tidak punya pilihan belum selesai Paco berbicara, tiba-tiba ada sebuah truk yang menabrak mobil Paco Vincenzo terlihat kebingungan karena suara Pak Cho terputus. Di sisi lain Hong Chayang masih sibuk dengan surat yang diberikan ayahnya. Menurutnya semua isi perjanjian tersebut tidak masuk akal dan merugikannya. Namun Hong Yuchan Chan tetap kekeh dengan surat tersebut. Ayah dan anak itu kemudian beradu mulut kembali atas pendapat mereka yang tidak pernah sama. Asisten Pak Hong terlihat kebingungan ketika melihat pertengkaran tersebut. Di tengah pertengkaran tersebut tiba-tiba pria berbaju merah datang dengan terburu-buru dan menyuruh Pak Hong keluar segera. Di luar Plaza Gunga terlihat seorang pria turun dari mobil putih, dan memerintahkan anak buahnya untuk bekerja lebih cepat. Terlihat mereka menempelkan selebaran kertas di dinding. Kemudian Pak Hong membaca surat tersebut, namun tiba-tiba pria tadi yang ternyata pimpinan dari Company datang. Pria itu berkata kalau mulai hari ini gedung itu milik konstruksi babel, lalu meminta penghuni untuk pergi dan nantinya akan diberikan kompensasi. Dia melanjutkan jika ada yang melawan dan tidak menuruti permintaan tersebut maka akan berhadapan dengan pengawalnya. Pria baju merah maju ke depan, dan ketika hampir dipukul dia terjatuh dengan sendirinya. Hong Yu-chan kemudian berkata jika mengancam seperti itu akan melanggar hukum. Kemudian Yu-chan didorong oleh salah satu pria berbaju hitam, namun dengan sikap Hong Cha Yang maju ke depan dan berkata bahwa dia adalah putri tunggal Yu Chan Di tengah pembicaraan tersebut sempat-sempatnya Hong Yu Chan berkata kalau Cha Yang bukan putrinya lagi Hong Cha Yang lantas ribu dengan pria tersebut Dengan tiba-tiba kemudian Vincenzo datang dengan suara lantang Semua mata tertuju padanya seketika Dengan kerennya dia berjalan ke depan dan berhadapan dengan pria-pria itu Dia memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau dia adalah pengacara dari Paco Tiba-tiba salah satu pria menyerangnya namun dengan sikap Vincenzo membalikan keadaan dan membuat pria tersebut terjatuh. Setelah melihat anak buahnya terjatuh, pimpinan An Company kemudian bertanya apa yang Vincenzo mau bicarakan. Vincenzo melihat ke arah pahong dan kemudian dengan cepat memukul muka pimpinan An Company. Melihat hidungnya yang berdarah, pimpinan An Company marah lalu menyerang Vincenzo balik. Namun dengan sigap, dia mengikat tangan pimpinan An Company dan melemparnya keluar jendela. Namun masih dia pegang. Vincenzo berkata akan menjatuhkannya jika ada satu orang saja yang bergerak. Melihat hal itu tak ada satupun yang berani bergerak. Vincenzo kemudian melanjutkan dan berkata bahwa pria tersebut tidak akan meninggal jika jatuh, namun hanya akan patah tulang. Vincenzo kemudian melanjutkan bahwa konstruksi Babel membeli gedung itu dengan cara ilegal. Vincenzo berkata bahwa dia tidak akan memaafkan kekejaman konstruksi Babel. Pria tersebut mengatakan bahwa kalau Vincenzo tidak mau mati, dia harus mengangkatnya sekarang. Vincenzo tidak peduli dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan gedung itu dengan cara apapun. Lanjut dia berkata dalam bahasa Italia, gedung ini milikku.